Hari ini adalah hari ulang bulannya Abang L yang ke-15 bulan Satu tahun, tiga bulan Masya Allah Alhamdulillah persahabat sahabat ya Mudah-mudahan Abang Fatih Ini makin pinter, makin sehat, makin saleh, panjang umur Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Masya Allah Congratulations untuk Abang El Mudah-mudahan persahabat ya selalu memberikan kebahagiaan untuk panti angkelnya Amin Kita juga persahabat ya begitu banyak Tentunya doa yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun instagram satu 11 Alhamdulillah barakallah abang fatih umurnya sudah 15 bulan Semoga menjadi anak yang soleh bermanfaat bagi orang banyak Amin Mudah-mudahan persahabat doa baik dari kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, persahabat kita lihat juga di story-nya Leslie Alfatin sekarang FC, persahabat ya ini sebuah fakta membuktikan. Masya Allahnya sahabat Semenjak Leslar Entertainment comeback, konten-konten abang L ini sering trending. Padahal cuma konten sederhana, abang L mainan di atas kasur. Tapi justru konten-konten yang alami gini, yang seru Daripada yang terlalu dikonsep kayak dulu Best team yang sekarang, Lester Entertainment bolak balik sama insan biasa, ya uncle katanya itu persahabat ya, Memang betul sekali Video yang natural, vlog yang natural Yang tentunya bisa menjadi trending Apalagi abang L, persahabat ya emang Aksi lucunya ini sangat benar-benar mengemaskan Mudah-mudahan persahabat ya vlog-vlog terbaru muncul dan Let's Entertainment semakin sukses dan tentunya semakin berkembang. Amin. Berikutnya persahabat kita lihat juga di kabar Igon Sudarmono. Kali ini menginformasikan 16 chart music Indonesia. Wow, ini keren banget persahabat ya. Lagu insan biasa. Alhamdulillah masuk juga di 16 chart music Indo. Mudah-mudahan terus membuming buat lagu Lesti, semangat berkarya untuk Bunda El Mudah-mudahan dukungan juga semakin banyak dari orang-orang tulus, orang baik Yang sangat benar-benar mensupport karya-karya idola kesayangan kita Berikutnya juga bersahabat kabar mengenai lagu Lesti Kali ini dari El Tui bersahabat ya Tiga musik video terpopuler Lesti Kejora di Youtube yang membuat kita bangga banget persahabat ya Dari 100 video musik teratas di Indonesia 3 video musik terpopuler Lesti Kejora Wow, yang pertama adalah Lagu Insan Biasa Yang menduduki posisi pertama video musik terpopuler Yang kedua, lagu Lesti Lagu sekali seumur Hidup Menduduki posisi keempat puluh tiga Kemarin posisi ke 66 sahabat ya video musik terpopuler di YouTube. Yang ketiga ini lagu Bismillah Cinta menduduki di posisi terpopuler ke 91. Ini suatu kebanggaan untuk warga Konoha. Tiga lagu bundelas di kejora berada dari 100 video musik teratas di Indonesia. Yang membuat keren ini lagu instan biasa nangkring di nomor satu. Ini keren banget. Tetap streaming persahabat ya untuk semuanya Streaming lagu-lagu Buna Lesti Semangat untuk mensupport karya-karya Leslam Selanjutnya juga persahabat kita simak Di pertanggal 26 ini persahabat ya Pukul 6.20 pagi tadi persahabat ya Ini mengenai lagu Lesti insan biasa Berada di nomor satu trending untuk music Untuk viewersnya 11 juta 117.274 viewers Dan untuk Like-nya Totalnya 530.000 like Untuk komentar Ini 118.000 komen Wow, ini keren banget rasanya ya Masya Allah, rezeki anak soleh Selamat untuk Buda Lesti Lagunya membooming Lagunya trending di mana mana Ini juga berkat dukungan dan doa baik Dari kita semuanya, makin kompak Makin solid, dan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 Mungkin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.